Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian tertarik, silahkan tonton sebanyak-banyaknya, share, dan sebanyak-banyaknya. Таким образом. Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Dan jika kalian lanjutannya silahkan ditonton sebanyak-banyaknya, di share juga sebanyak-banyaknya kulch Assalamualaikum guys Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Dan jika lanjutannya Silahkan ditonton sebanyak banyaknya Di share juga sebanyak banyaknya U Ada di 12 menit guys. Sudah 12 menit. apaan lagi nih ah eh. Ini enggak tahu nih guys, sudah diapain guys. a Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe. Dan jika ada lanjutannya silahkan ditonton sebanyak banyaknya, di share juga sebanyak banyaknya.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 Yeah Assalamualaikum guys Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Dan jika kan... lanjutannya Silahkan ditonton sebanyak-banyaknya Di share juga sebanyak-banyaknya